Halo Assalamualaikum teman-teman semua Sampai jumpa lagi di channel Wong Bangunan Channel yang selalu meliput dunia pertukangan ya teman-teman Kali ini saya akan memvideokan proses lapon lampu sembunyi Atau yang sering dibilang drop shelling. Nah untuk pemasangan rangka awalnya Dari atas dulu ya teman-teman kalau atas sudah jadi semua baru disusul dengan rangka yang bagian bawah oke untuk pemasangan gipsonnya seperti itu juga ya teman-teman kita mulai pasang dari atas dulu setelah itu pasang penutupnya seperti ini Nah, kalau penutupnya sudah selesai semua, baru kita tutup bagian bawahnya, ya teman-teman. Di sini saya menggunakan rangka kayu balok 57. Perbedaan antara rangka balok kayu ini dengan kejarian atau yang sering orang bilang hulu ini. Sebenarnya sama saja ya teman-teman, sama-sama awet dia ini. Cuma kalau pakai rangka kayu, misalkan kita instalasinya listrik itu, plafon sudah jadi, itu kita nggak takut-takut menginjak rangkanya. Sedangkan kalau pakai rangka hulu, minimal kita harus instalasi duluan sebelum menyelesaikan plafon bawahnya lanjut menyimak videonya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari cara proses pemasangan plafon motif Gibson dan seperti biasa untuk yang mau bertanya-tanya silahkan ketik aja tombol komentar Oke teman-teman Saya mudah videonya bermanfaat. Selamat mencoba ya, teman-teman! Oh ya, dan tak lupa selalu dalam doa saya, apapun aktivitas teman-teman saat ini, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan beserta selalu di rezeki yang melimpah ruah yang tiada putus-putusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh